Baiklah, para sahabat les, dimanapun kalian berada, untuk bagaimana santai sore kalian saat ini, kami akan memberikan vitamin-vitamin bahagia yang tentu dari idola kesayangan. Di kabar pertama, persahabat ya, kita awali dengan kabar spesial tentunya untuk kita semua, karena lespirski Bilar malam ini akan tampil di nasihat di segmen setelah Rosa. Para sahabat ya, perhatikan lesti Bilar, namanya sudah ada nih di bagian pengisi acara dalam spesial konser Hood Indosiar yang ke-27 jangan sampai terlewatkan jangan sampai lupa nanti malam nonton Indosiar karena ada idola kesayangan Lesti dan Rizky Milaga. Info ini kita juga dapatkan dari akun Family @leslar23. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan oleh para fans Leslar dari akun mani dari akun Mami Reza anuskor osok mengatakan Iya dong, pasti nonton emak gak mau ketinggalan lah Kan ada anak kesayangan Leslar Wow Ada juga komentar lain diberikan dari akun Widiani589 Indosiar udah tahu taktiknya Sekarang Leslar taruhnya di belakang Supaya yang nonton awet sampai kelar Kalau Leslar ditaruh di depan Leslar selesai manggung udah pada bubar yang nonton Aduh, kek banget ya Ya ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram alias Islam Bilkis Mengatakan di kolom komentar sungguh nikmat menunggu Leslar di akhir acara nikmatnya karena harus melawan ngantuk Katanya tuh total semangat Jangan sampai lupa tentunya tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita ke kabar berikutnya ada sebuah spesial juga yang terapetakan ya dari kakak Bilar. Yang mana kakak Bilar 14 menit yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video di GS-nya. Wow, masya Allah banget ya. Ini ketika main piano, ditemani oleh Bunda Leslie dan Abang L. Dan tentu di postingan ini kita sambut dengan kalimat yang tuntut dituliskan. Anteng ya digendong sudah gede bapaknya yang diajarin main piano katanya tuh. Wow, masya banget ya. Ekspresi kebahagiaan bahagia dari idola kesayangan Les Di Rizki Pilar yang tentunya sudah mendapatkan jagoan kecil. Wah, wow, Allah banget ya mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu untuk rumah tangga Les Di Rizki Pilar. Amin. Ke kabar berikutnya juga ada kabar terbaru ini vitamin banget untuk kita semua langsung dari Ayah Kecora yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto cute dari Abang L yang sedang tertidur, ini foto terbaru bersahabat ya, Masya Allah gemesnya Abang El ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora, tidurlah katanya tuh, love love love wow, Masya Allah banget ya hingga komentar pun banyak diberikan dari Om Kevin Bermasha juga turut berkomentar Waduh, Abang L lagi tidur, duh Manitibra. Yaduh, manitibrak katanya tuh Tidurnya nyenyak banget, kata Om Kevin Ada juga komentar lain diberikan dari akun virus Leslar Masya Allah, gemoy, anak pinter, soleh amin Ponakan onti, katanya tuh sahabat ya Masya Allah, luar biasa, gemoy banget Mudah-mudahan, Abang L selalu menjadi punya kebanggaan, tak henti-hentinya kita mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat yang kita lihat di ugan buk Firni yang tentu baru saja mengunggah sebuah postingan foto Abang L yang tentunya diposting oleh Aik kejora tadi dan Papa Bilar persahabat ya momennya pas banget momen lagi tidur semua nih persahabat ya, dan sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption Kalian tim mana nih, Papa Bilar atau Abang L? Mohon maaf ya, Papa Bilar, kali ini Bu Fir pindah haluan di Bay, kami pindah ke Abang L Katanya tuh, Aduh, pada pindah semua ke Abang L ya <gifat> Ada juga komentar yang diberikan Dari akun Iyar Sutiarsi Aku pindah haluan Bu Fir, aku pilih Abang L Katanya tuh, Masya Allah ya Abang L banyak sekali yang memilih Ada juga komentar dari akun Rahmanah Dina Abang Eldo, kalau Papa bilang ngeri masuk angin, noh lihat dengkulnya, gak kebungkus gitu, <gih> ngeri banget katanya persahabat ya, tetapi kita support saja yang terbaik untuk idola kesayangan Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah informasi nih dari al 2 ID bersama kita bisa persahabat ya bersama kita pasti bisa yo streaming kita putujukin lagu dari Lesti new single Lentera tuh persahabat jadi ingetin kembali sama-sama kita kompak kita streaming kembali, kita pucukin lagu dari Alasi Kejora single terbaru Lentera Mudah-mudahan bisa pucukin persahabatan. Tetap semangat, jangan patah semangatnya Yuk kita buktikan ke kekompakan dan kesulitan kita Mendukung karya-karya terbaik dari Leslie Kejora maupun kakak Trisky Bilar Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya